Makan boleh nggak? Loh! <Susuk> Itu jadi besar banget membos Oke okay, kaget dia <laughs> Oke okay, sekarang gua lagi bersama korban prank yang kemarin Alpartu ya ya hmm. ternyata kita prank Nah di sini permintaan. dia permintaan. Ha? permintaan maaf ya, ya silakan uh, untuk yang kemarin itu benar-benar ya acting dia nih acting dia bagus banget jadi Ini... Aku itu ngerasa, aku takut hipnotis sama hmm. orang baru dan yes, yes. kira tuh takutnya dia tuh Iya ya gila, ya kan hmm. Secara Nggak kita tahu. cewek semua nih bertiga <laughs> Dia betul Ya pastilah gue nyangka-nya ih hipnotis dong Diketawain hmm. aja gitu kan Ternyata ya, gue ya, minta iya. ya. Udah maaf ya untuk semuanya aku minta maaf Maaf hmm. ya, <laughs> ya. Oh, sama okay, dia Oke ya. Oke okay. Sebagai permintaan maaf kita Aku mau ngadain giveaway Wow mantap wow. nih Apa itu -nya? giveaway nya? X, X, X, Max, dua, ya. Uh, Dan dua. satu. Uh. Apa lagi? Apple, Apple Watch. ya kan?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 yang tidak pakai kaos keren. Berapa kan lima kaos ya? Lima kaos. Lima kaos buat kalian. Okay. Lumayan kan sebagai permintaan maaf loh. <laughs> mantap mantap mantap. Ya udah, langsung aja lanjut ke videonya. Tapi sebelumnya wajib kalian follow giveaway ini. Lumayan kan tiga barang ya? dan lima kaos. Oke. Okay, terima kasih. Lanjut. Nah, sekarang gue ada di Jakarta nih. Lagi-lagi mau kolaborasi dengan Sultan Jakarta, Regi Alpondo uh, uh, uh. Thanks, brother. Mulan, tuh punya. Jadi, gimana nih? Kita bikin sosial eksperimen, cuman ceweknya susah nih. Tenang bro, gua ada kemarin. Gue sempet nggak pergi ke cewek? Oh, terus asli gagal di konten lu gagal nah gua pengen ya, gitu. caranya lu atur deh ya kan ah siap siap gua gak ngebut ya terus kira kira bakal siapain nih cewek aman jadi kita apa namanya udah kolaborasi dulu sama kafe. kita persiapin kamera tempat duduknya biar kita berhasil tuh pranknya oke okay? ya. social eksperimen. semoga kita berhasil ngetes kebaikan dia dan gua sekarang nyebut dulu ya iya Jemur dulu oke okay? kita nanti Seset kamera di kafenya itu oke, okay, guys. Langsung aja nonton ke videonya, oke okay, mantap. di sini aja kali ya enak ya oke tempatnya lucu Kayaknya aku yang di situ, kami yang di sini okay, okay. apa ya uh, aku ambil menu dulu dalam sebentar ya soalnya kalau di sini menu harus lebih dalam dia minuman terenak tapi bohong di tempat ini kita pakai stainless steel lagi nah jadi kita go green ya mau cobain dulu ya coba ya eh. gimana rasanya nahan nahan nahan aku sebentar oh. Aku mau izin, mm -hmm. berhasil ya? Boleh, boleh. Udah, ternyata <tuk> gua. Ganti. Kakak jangan kabur ya. Oke. Okay. Ulas pergi. <tuk> boleh nggak eh, minum aja nggak apa-apa itu punya siapa aduh makasih banyak nih kak nggak kan, apa, apa aku di sini aja kakaknya duduk aja bareng nggak apa-apa belum sih cuman nggak apa-apalah kak minum lagi, jangan, ya. jangan jangan jangan apa-apa ya aku pesen makan ya aku udah panggilin ya nanti kamu pesen aja mau makan apa ya jadi kak senajan ini apa aku jadi nggak enak sama apa kakaknya. Bukan, apa-apa. Makan aja, makan aja. Makan yang banyak aja. Oke. Pesenan aja ya, yang pesan. Tapi aku terserah kakak aja lah. Nasi. Oh nasi ya? Iya nasi goreng aja lah. Kak. Nasi goreng, nasi goreng. Kakaknya lagi sama siapa kesini kak? Aku lagi sama temanku, lihat-lihat. Hmm. Minum aja. Aduh panas-panas sih, -panas udah dari tadi. Udah dari tadi kak keliling-keliling nggak minum nggak makan ini kan mulung baru dapat sedikit belum bisa ditimbang mau banyak kacangnya sehat ya kak lebih fit ini enak ya kak kakak juga semoga diberi kesehatan sama kelancaran kak, aku, udah apa -apa. jangan jangan jangan jangan aku nggak apa -apa, apa apa serius gak apa apa banyak ini kak, makasih banyak banget Terus ini gimana, aku mau pergi dulu mungkin ya? Oh iya, makanannya Makanannya? Mau aku bungkus aja? Dibungkus aja ya? Dibungkus aja Ya kok disini kak? Ya, ya. Mau apa, bantu apa? Kasih lo aja, minumnya juga, habisin aja dulu baru pergi Tidak kak Sama, bolehlah lah istirahat dulu lah, sebentar sini Sambil ngobrol sama kakak iya, mumpung iya, iya. temennya kan belum iya, datang iya, iya. juga. Turunin aja. <laughs> Biasa emang di sini suka cari-cari. Iya di sekitaran sini kak. Cuman baru kali ini aku nemuin cewek santi kakak Aduh. terus baik banget. <usur> Kita harus selalu memberi. Iya. Kok ya kak, nanti pasti bisa kok, kak aja makin baik lagi. Iya. Kak. Makasih banyak nih kak, iya. jadi aku bisa semangat hidup lagi gitu. Harus dong Awalnya aku nggak tahu mau kemana, minta bantu siapa udah nggak tahu lagi. Aku pengen mengakhiri hidup, cuman itu nggak pilihan yang buruk lah. Benar ya. Mending aku usaha dulu. Kalau misalkan nggak dapet kan bisa tuh minta-minta ke orang. Tapi ya harus usah. Iya benar. biar nggak kotor kan iya, ini lagi banyak virus ya sering-sering iya. semprot aja nggak apa-apa ini iya. ya. kan punya kakak nggak apa-apa nggak apa-apa cerita apa, -apa. Hmm. Gak apa, -apa. Sama -sama tahu kan nggak perlu sakit iya aku pakai kak iya pakai aja kakak namanya siapa aku Jennifer Jennifer Ini mobilnya siapa Kak? Bagus banget ini Oh, mobil temen Temen kamu Bagus banget, pengen punya mobil kayak gini Cuman ya gak mungkin lah Pasti bisa, gak ada yang gak mungkin tahu. Kan kerja aku, kerjaan aku kan mulung Kak Gak apa-apa, yang penting halal kan? Iya bener yang penting halal Tapi doain ya Kak ya, aku bisa mobil kayak gini Terus bisa punya istri kayak kakak Tapi bener Kak, itu cita-cita semua orang kan? belum datang-datang ikunya A few minutes later Kakaknya lama-lama sama aku bukannya risih gitu, Kak? Tapi kalau misalkan uh, kita jalan hidup bareng masa depan gitu risih <tuk> gak Kak? <tuk> Berhaduh. Oh iya. Masa baru kenal juga mau ngajak oh. hidup bareng aneh. <tuk> gak apa Ngelucu ke Kakak aja lah. Gak apa kan? Biar kakak nyaman sama aku. Iya dong. Udah nyaman kok dari pandangan pertama. Nah ini ya, nanti buat makan ya. Siap, aku balik dulu ya kak ya. Nah, ini, jangan lupa bawa ya. Oh iya. Terima kasih banyak nih kak, udah minum, makan, uang lagi. Oh, ini kenapa aku bawa? Ntar aku habis sini ya kayak. Ya? lu kalau di sini sama cewek itu ya. motor udah dicuci oh ya mobilnya udah dicuci belum bos oh belum Udah, belum hujan lagi oh ya udahlah soalnya abis ini meeting gue terus gimana dong kuncinya aja okay. sorry ya bos nggak apa -apa, apa apa lanjutkan aja ya, sama dia ini cuman kenal. ini supir aku sebetulnya ini mengaku mobilnya tadi Oh, iya. Ah. Enggak aku mobilnya tadi. Iya. Aduh, Gak apa-apa lah kalian nongkrong lagi aja. Aku nggak mau ganggu. Yang penting besok kalau misalkan disuruh cuci mobil cuci ya. Oke, siap, Oke, siap. Mungkin aku pergi dulu ya. Makasih banyak kakaknya. Kamu. Iya, dia itu sebenarnya bos aku dan oh. itu juga bukan mobil aku. Oh iya nggak apa-apa loh tapi, kok dia kayak gitu? Aku jadi pemulung gitu. Nah itu dia emang suka kayak gitu. Tadi, tadi, tadi nggak ngapain kamu kan? kamu? Oh enggak, enggak. Oh. Tadi tapi cuma minum kamu minum aja. Nanti si, pesen lagi sih. Enggak oh, apa-apa ini nggak apa. Taruh, oh, oh. aku nggak mau misal pesen lagi. Oh, aduh Ohh, banget. Emang suka. Gitu <laughs> deh. Nggak apa-apa, Aduh aku jangan. aku ah, jadi nggak enak sama gak apa -apa, kamu Nggak apa-apa, ya ampun Nggak apa, apa Tapi minggu depan kita jadinya kan Nggak dong Masa aku cuma kira-kira mobil doang Ya takutnya gitu kan Kalau cewek secantik so, kamu iya. ini Kalau udah tahu Aku bukan mobil gak aku, aku Ntar malah kamu Nggak mau Nggak, nah, kali ini mah nggak usah bohong, tahu Ya Aku takutnya kalau misalkan Pakai mobil biasa Ntar kamu nggak mau jalan sana Nggak dong kan kamu yakin sih serius ya? Aku tuh lah. Oke, aku bakal jemput kamu, oh. tapi enggak apa-apa ya enggak pakai mobil gitu ya. Enggak apa-apa. Mobilnya jelek. Gitu enggak apa-apa. Kan yang penting masih bisa muter jalan. Oke. Okay. Okay. Ternyata kamu emang <laughs> the best ya Terus kalau kamu tuh tadi nyangka enggak sih awalnya kalau dia itu bukan bos aku. Iya, maaf aku tahu. Terus mukanya sedih banget. Emang dia jago sih ya. Halo, brader. Eh. Kita berhasil nih ngerjain kakaknya. Sebenarnya kita itu, brader, udah sikong golan buat ngerjain kakak. Kita udah sikong. Wah. Asli aku. Ya abu. Tadi udah dikasih tahu belum? Belum. Udah. Kalau misalkan kita ngerjain dia belum. Oh, belum belum belum iya, berarti baru tau baru tau sekarang. Tidak nah, soalnya bro gimana, gimana? waktu gua prank gagal dan sekarang kita berhasil. Oh, iya. Eh. Oh, nah aku belumnya aku udah pernah di prank jadi aku udah ada feeling nih, yeah, nih yeah. gue kenapa nih hmm. mobilnya bagus kan, oh. Gak mungkin mobil bagus. Wah aku sering banget naik Grab kan. Iya, yeah, yeah, yeah. terus tiba-tiba uh, waktu kemarin gagal ya udah jadi teman aja nih. Oh, iya, nah, ya, gitu. terus aku penasaran nih kok cewek susah banget nah hari ini ternyata kita berhasil. Ya, apakah dia bisa di prank ya kan? Dan ternyata bisa, ternyata berhasil kita prank dia. Habis baik banget. Kameranya tahu nggak Bojong, Bojong. oh, tuh? Itu pojok pojokan. Pojok. Ada di sana tuh. Di belakang parkir-parkiran. Iya ya. Kenal ya. Konsekuensinya kalau di prank nggak apa-apa dong kalau dimasukin di YouTube. Apa -apa. Tapi ini gak kalau film, uh. ya udah, eh, gak apa -apa. sebentar. Biasanya, kalau uh. udah diizinin masukin youtube uh. satu paket bro, apa tuh? instagram paket bro, satu paket bro, satu paket apa-apa, eh boleh dong paket bro, satu apa bro, satu paket bro, satu paket bro, satu paket Terima kasih dan maaf banget Kak, aku udah ngetes kebaikan Kakak juga. Oh, gitu, kan? Tapi ya. Kakak super baik kok. Aduh. Kak the best, best, best. komplit Kakak, calon pacar sempurna. Aduh. Jadi gimana, Bro? Udah kita selesai semuanya. Berhasil. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Bye bye.